Ngantuk banget ya Allah, tapi kan bekerja itu ibadah, menyenangkan banyak orang, menghidupi banyak orang. Ya Allah aja yang memberikan ini ya. Oke ekstrain, nanti kita ngomong lagi. Dikabarkan Syahrini balik seorang diri ke Ibu Pertiwi sambil menangis? Apakah beliau diusir mertua? Geger ada gembar-gembor kabar Syahrini pulang ke tanah air cuman sendiri, alias tidak ditemani oleh suaminya yaitu Reino Barak, sampai-sampai muncul kalau ia gak diterima di keluarga Barak lagi. Keseharian rumah tangga Syahrini dan Reino Barak selalu jadi perhatian publik. Setelah tersebar beberapa rumor baik Syahrini ataupun Reino Barak bahwa saat ini sedang mengurus proses perceraian. Tidak bisa dipungkiri jika saat ini banyak warganet berspekulasi mengenai rumah tangga Syahrini dan Reino Barak. Bahkan ada isu yang berkembang jika keluarga Barak merasa ogah Syahrini menjadi bagian dari keluarganya. Namun perlu diketahui, jika isu perceraian mereka berdua bukan karena adanya orang ketiga melainkan ada faktor lain. Diduga adanya permintaan serta tekanan besar dari keluarga Reino Barak hingga menginginkan Syahrini keluar dari bagian mereka. Semua itu diduga dipicu lantaran tak kunjung memiliki buah hati, dengan usia yang tak lagi muda ada pula dengan masa lalu Syahrini. Terdapat sosok orang dalam menuturkan jika keluarga Reino khususnya sang ayah mertua tak menginginkan Syahrini berada dan menjadi bagian mereka. Tersirat kabar juga jika Syahrini terpaksa pulang duluan dan sendirian dari Jepang ke Jakarta sementara sang suami masih berada di sana. Lebih lanjut ia menuturkan jika Syahrini meneteskan air mata lantaran merasa sakit hati dengan perkataan ayah mertuanya. Katanya ada perkataan Pak Sanyo yang kurang enak, katanya Sanyo minta Budi untuk mundur pelan-pelan dari anaknya. Bunyi isi chat yang diunggah Instagram chonglie underscore wilneverbie, dikutip hari Rabu, 14 Desember 2022. Budi pulang sendiri ke Jakarta, Pak RB di Jepang, Budi nangis-nangis, sambungnya. Kemudian ia juga menuturkan jika Reino telah mengurangi jatah uang untuk Syahrini bahkan sang istri harus membiayai hidupnya sendiri. Kemarin si bilangnya kasihan Rini dia pun ngandelin uang sendiri, apa-apa beli pakai uang sendiri, sama Pak R.B. seperti sama sahabat aja gitu, tuturnya. Alasan Pak R.B. irit entah kenapa, apa mungkin ada alasan lain, imbuhnya. Alhasil banyak netizen yang bersepakulasi dengan memberikan ragam komentar perihal kebiasaan Syahrini yang sering menggunakan kacamata. Pantas ya dalam ruangan foto-foto pakai kacamata, tulis seorang netizen. Memang benar kayak begitu, aku pernah lihat dia di feednya Bude ada salah satu foto Bude gak pakai kacamata dari samping matanya persis kayak ini, kata netizen lain. Mungkin itu si alasan Bude pakai kacamata, apa mungkin juga operasi plastiknya belum sempurna? Entahlah mau diubah kayak gimana lagi itu muka bude, apa mau saingan sama Lucinton, sambung netizen itu. Artikel ini juga telah-telah terbit di suara .id dengan judul, Syahrini disebut pulang sendirian ke Indonesia sembari nangis, diusir ayah Reino Barak. Keluarga Reino Barak campakan Syahrini karena alasan ini, diduga peletnya luntur. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak memang sedang goncang. Banyak isu negatif yang masuk ke Reino Barak yang kebanyakan mengungkap masa lalu Syahrini. Saking sudah enggak bisa lagi didamaikan ayah Reino Barak, Rosano Barak turun tangan memisahkan mereka. Sindiran terus dilakukan agar Syahrini es. Syahrini kini sedang dihabisi hat habis habisan Masa lalunya diungkap. Dulu yang dikenal hidup mewah kini masa lalunya diungkit. Bahkan ada gosip sangat kejam yang menyebutkan Syahrini selalu menyimpan pelet dan selalu melakukan ritual khusus setiap kali akan bertemu dengan Reino Barak dan keluarganya. Gosip itu berkembang begitu cepat. Kata si penyebar gosip itu Reino Barak dan keluarganya kena pelet Syahrini, sampai tidak pernah bisa makan tanpa disuapi Syahrini. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak memang sedang goncang. Banyak isu negatif yang masuk ke Reino Barak yang kebanyakan mengungkap masa lalu Syahrini. Saking sudah nggak bisa lagi didamaikan ayah Reino Barak, Rosano Barak itu turun tangan memisahkan mereka. Sindiran terus dilakukan agar Syahrini segera meninggalkan keluarganya. Tak mempan dengan sindiran keluarga Reino Barak dengan terang-terangan meminta Syahrini pergi. Namun publik seorang terbius dengan penampilan Syahrini yang tetap mengunggah momen kebersamaannya dengan Reino Barak. Ayah Reino Barak turun tangan. Dikutip tasikmalaya, suara, kom dari Instagram chongli underscore wilneferbie, pada Kamis, 15 Desember 2022. Sosok anonim menyebutkan kalau Syahrini telah dicampakkan keluarga Reino Barak. Syahrini yang selama ini dikenal dengan kemewahannya, kini masa lalunya malah dikuliti habis-habisan. Sosok ini menyebut kalau selama ini Syahrini selalu menyimpan pelet dan lakukan ritual khusus setiap kali akan bertemu dengan Reino Barak dan keluarganya. Saking kuatnya pelet tersebut, Reino Barak sampai tidak pernah bisa makan tanpa disuapi Syahrini. Namun kini, Syahrini tampaknya harus sedikit jari. Setelah masa lalunya satu demi satu terkuat, ayah Reino Barak sampai turun tangan demi pisahkan mereka. Lalu, apa alasan Syahrini tetap mengunggah momen kebersamaannya dengan Reino Barak? Simak ulasannya berikut ini. Dikutip Instagram Lee underscore wilneverdie, pada Senin, 12 Desember 2022, sosok anonim menyebutkan kalau Syahrini telah dicampakkan keluarga Reino Barak.